Okay, setelah Anda tahu posisi 1 sampai 2 dari 10 film action India. Sekarang saatnya kita bahas posisi 3 sampai 4. 3, Lal Kaptaan. Lal Kaptaan berlatar abad ke-18 dan merupakan film drama aksi yang disutradarai Naveed Singh. Film ini menampilkan Saif Alihan sebagai pemeran utama, memerankan Naga Sadhu yang juga seorang pemburu hadiah dan menggunakan nama Gosain. Dia memulai pembunuhan besar-besaran untuk mendapatkan uang dan menemukan hadiah, Rahmat Han yang di sisi lain dikejar Marathas karena rampasan dari perbendaharaan mereka. Perjalanannya akan mengungkap beberapa rahasia mendalam tentang masa lalunya. Lal Kaptaan salah satu film aksi paling keren yang dibuat di Bollywood dengan penampilan di atas part. 4. Manikarnika, The Queen of Jansi Manikarnika Film ini bercerita tentang legenda Ratu Laksmi Bai yang memperjuangkan tahta dengan menyulut neraka melalui pemberontakan India tahun 1857 melawan Raja Inggris. Kangana Ranaut, yang juga merupakan Ratu Bollywood, melukiskan gambaran prajurit yang galak itu dengan menggambarkan rasa kesatria yang paling tinggi mengalir dalam darahnya. Film ini akan membuat seleb hit reading karena Kangana belum selesai kali ini. Ingatan akan pelajaran sejarah dan pemandangan penuh kekuatan yang menakjubkan membuat yang satu ini istimewa. Meskipun mengejutkan melihat bahwa film tersebut hanya bisa mendapatkan bagian yang tidak adil dari peringkat 6 10 IMDB, tetapi kata-kata baik yang keluar dari mulut penonton sudah cukup untuk memberitahu yang satu ini. Sekian video tentang 10 film action India ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silahkan subscribe ke channel ini.